Sekolah saya pun juga sekolah Yayasan Kristen, uh, jadi memang sudah dari lama memang Kristennya itu sangat kental gitu hmm. di keluarga saya. Baik, baik. Kemudian seberanjak dewasa saya ikut di kepengurusan juga di gereja tempat saya waktu itu di hmm. Semarang. Hmm saya jadi pengurus, kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang dan saya juga pengurus untuk uh, kerohanian Kristen kebetulan mm -hmm. dan memang sampai dengan saya mu'alaf, mereka masih mempertanyakan kenapa tiba-tiba saya uh, memilih untuk berpindah ke agama Islam atau mm. menjadi Muslim orang tua saya itu berkata, uh, nanti ketika saya sudah tidak ada, mm. uh, yang bisa mendoakan adalah hanya anak saya saya ini anak satu-satunya. Apa iya besok saya tidak ingin mendoakan orang tua saya ketika orang saya e, ketika orang tua saya sudah tidak ada seperti itu. Hey. Lelang doa. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilalang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Ayasofya, Sulawesi Utara Sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi Dan pendidikan ribuan para mu'alaf Binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya di Sulawesi Utara Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8 juta 500 rupiah saja Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Kristologi, pemeriksa mualaf Center Nasional Ayah Sofia rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu lagi uh, dalam sebuah pensyahadatan uh, seorang yang semula beragama Kristen Uh, dari Ungaran ini ini siang hari ini akan menjadi saudara kita dalam iman yaitu bisa uh, baca di KTP nya saja biar nggak salah uh, Mbak Namita Chandra Devi Semarang 28 Mei 1991 perempuan agama Kristen karyawan swasta BNI betul ya, Mbak? Ya, betul. alhamdulillah. Pada siang hari ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi yang penuh barokah karena Mbak Nami, panggilannya Nami atau Nak Mita, Nami. Nami ya, yeah. karena Mbak Nami siang ini akan bersyahadat uh, supaya lengkap dengan persyaratan-persyaratannya sehingga nanti untuk ganti KTP itu ada bukti ya ada bukti sertifikasi bahwa memang benar-benar telah bersyahadat dan atas kemauan sendiri untuk menjadi seorang muslimah baik sebelum kita mulai pensyahadatan mungkin Mbak Nami bisa cerita sedikit ya tentang dulu agamanya apa kemudian apakah termasuk aktif di kegiatan gereja di kegiatan kampung atau jadi apapun di kegiatan keagamaan kemudian mengapa mulai tertarik dengan Islam gitu? e, kemudian apakah memang dulu seluruh keluarganya dari kakek nenek itu juga beragama Kristen ataukah dulu ada yang Islam ataukah bagaimana Oke. silakan Mbak Nani. terima kasih waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, perkenalkan nama saya Nami uh, sebetulnya saya ini berawal dari uh, Kristen agama saya sebelumnya itu Kristen sejak kecil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 Oh. Uh, dahulu sebelum saya sudah mu'alaf terlebih dahulu sebelum saya dan saya memang yang terakhir kebetulan di dalam keluarga saya saya masih Kristen dan yang menjadi satu pikiran saya adalah karena saya anak satu-satunya di keluarga kemudian saya uh, di keluarga sering di beri masukan mengenai uh, agama muslim sebelumnya karena mereka sudah berpindah dulu ke muslim hmm. dan satu yang menyentuh saya sebetulnya adalah ketika orang tua saya itu berkata e, nanti ketika saya sudah tidak ada, hmm. e, yang bisa mendoakan adalah hanya anak saya, seperti hmm. itu. Kemudian saya dari situ kok berpikir e, saya ini anak satu-satunya, apa iya besok saya tidak ingin mendoakan orang tua saya ketika orang saya e, ketika orang tua saya sudah tidak ada, seperti itu. Baik, baik. Dari situ memang banyak sekali saya mempelajari uh, mengenai Islam. Okay. Hmm. Saya juga di situ sempat uh, bertemu dengan satu ustazah di sana, hmm. kemudian kita sharing. Memang dari sana muncul satu niat awal memang memantapkan saya waktu itu ustazahnya kalau memang sudah mantap ya, ayo saya ajari untuk lebih lanjut seperti hmm. itu. Okay. Memang ya. Dari situ sih Pak sebetulnya. Hmm. Jadi ya. motivasinya ingin bisa mendoakan orang tuanya betul. sehingga dalam satu agama itu bisa diterima. Ya, betul. doanya. Kemudian kalau mungkin Pak Lek bule okay. Pak De Bude, apakah masih di Kristen sekarang ini? Um, kebetulan sekarang masih ada Pak De sama Bude yang masih di agama Kristen hmm. sampai sekarang. Keren, okay. Kalau yang lain-lain, yang ada yang sudah Muslim, iya, yang lain keluarga inti saya sudah Muslim. Semua hmm. keluarga besar dari kakek, terus om, tante itu sudah Muslim. Hmm. Kemudian eh, motivasi tadi eh, menarik ya, karena ingin bisa mendoakan orang tuanya. Hmm. Gitu ya, baik. Kemudian, eh, apa lagi? Mungkin ada yang bisa membuat apa ya? Dengar-dengar uh, dulu Pendetanya Ketika mau konsultasi tentang Islam ternyata Pendetanya sudah masuk Islam duluan ya, Nah, siapa ini diceritakan <laughs> Iya, uh, ceritanya itu Berawal dari Sebenarnya pendetanya sudah keluar dari gereja sudah lama hmm. Tapi saya memang masih sering berkomunikasi sama beliau Kenalnya beliau ya? Gek, hmm. masih sering berkomunikasi Kemudian ketika saya punya niat untuk menjadi mu'alaf Saya datang ke beliau, saya cerita, kita sharing Kemudian saya sebenarnya tidak tahu kalau beliau ini sudah mu'alaf terlebih dahulu hmm. <laughs> Jadi ketika cerita <laughs> memang beliau menyampaikan saya sudah muslim sekarang mbak, begitu oh iya, iya. Enggak, jadi saya iya, wah, iya, iya, iya. Uh, ada satu uh, orang yang dulunya memang saya apa ya, idolakan seperti itu ya pak waktu di gereja uh, iya, waktu di gereja, kita dulu itu aktif bersama, kemudian beliau keluar gereja kita sempat lost contact itu, dan, itu yang diidolakan Mbak Nami waktu itu? iya, itu kebetulan pendeta yang membaptis saya dulu wow, <laughs> yang membaptis Anda itu, dia iya. lebih, lebih dulu lebih dulu mu mu'alaf, dia pendeta pendeta, Wah, luar biasa ini kapan-kapan <laughs> ya. kita untang pendetanya ya. <laughs> soalnya ini juga mantan <laughs> pendeta Ingin, ini, boleh. saya banyak tuan suara. guru, tuan guru danjemume, ini nanti sedikit cerita, <laughs> ya sedikit cerita tentang kira-kira berapa Uh, Tuan Guru yang sudah dibaptis oh, dulu banyak ya pernah di laut pernah di sungai punan di mbak hmm. terhitung banyak ya ini menarik sekali nih pemirsa karena saya juga melihat di YouTube ya YouTube ini kan nggak bohong-bohongan ya gitu. saya lihat ada seorang pendeta yang sudah membaptis 400 lebih Muslim yang dimurtadkan ini akhirnya dia juga masuk Islam. <laughs> ini ini ceritanya bagus, itu nanti kalau diketik di YouTube, ya bagus juga. Dan juga ada seorang debater, ada orang debater dari Kristen, itu karena mencari bahan. Mencari bahan supaya kalau debat dengan orang Islam itu enggak kalah atau pengen menang dia. Dia kekurangan materi di perjanjian baru dia buka-buka di perjanjian lama. Ternyata di, lu, di perjanjian lama itu dia menemukan, loh, nah ini kan ritual keagamaan yang dilakukan para nabi rasul dulu. Kok yang melakukan umat Islam? Kok bukan orang Kristen? Ini gimana? Nah, dia akhirnya cerita bahwa di dalam perjanjian lama itu sudah disebut Allah Maha Besar itu kan Allahu Akbar. Terus ada wudhu, ada sholat. Loh, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam itu karena dia pengin cari materi untuk dibandingkan orang Islam nah, ini kan menarik Di sebelah kiri saya juga seorang pendeta dulunya, sekarang sudah seorang pejuang Islam, banyak berdakwah kemudian Mbak Nami ini juga seorang yang ingin masuk Islam ingin konsultasi dulu dengan pendetanya, ternyata duluan pendetanya yang masuk Islam, ini <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> luar biasa ini. Ini bisa sok ini orang-orang yang lihat ini. <SILENGALAN> Baik, uh, tapi kita nggak perlu menyebutkan namanya pendeta itu ya nggak usah ya. Jangan nanti kan kaget nanti kecuali kalau datang sendiri nyebutkan sendiri kita kan. Baik uh, Mbak Nami, kita akan segera uh, melakukan syahadat ya supaya nanti. Kami mempunyai bukti bahwa Mbak Nami juga sudah syahadat, kemudian kami bisa keluarkan sertifikat, sehingga nanti kalau mau pindah KTP ya, KTP-nya ini masih Kristen tadi okay. saya baca, akan diganti kemudian untuk persyaratan yang lain, misalkan di kampus atau di perusahaan, karena KTP-nya ini harus disertai dengan sertifikat bahwa itu sudah syahadat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu. anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada tuhan tidak ada tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya nabi Muhammad nabi Muhammad utusan Allah utusan Allah alhamdulillah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli ala Sayyidina muhammad wa ala ali Sayyidina muhammad Alhamdulillah, Romela baik. Pemirsa, uh, itulah tadi prosesi Pensyahadatan Saudari kita yang baru, Mbak Namita, kami ucapkan selamat. Kemudian, eh, sebagai sedikit tambahan tausiah, ya. tambahan tausiah eh, sebagai sangu ya, bagi Mbak Namita sendiri maupun bagi para pemirsa, termasuk umat beragama lain, termasuk yang masih Kristen, masih Katolik sudah pengen masuk Islam tetapi masih ragu-ragu ya banyak ini ya banyak Kata, katanya juga dari teman-teman itu banyak pendeta yang pengen masuk Islam itu takut miskin ya. takut miskin karena di Islam itu nggak dapat duit ya termasuk yang kemarin saya baca di YouTube itu setelah dia masuk Islam dia jadi miskin, ya, sampai dia jadi kuli angkut pasir, sampai jadi tenaga-tenaga kasar seperti itu, ya. Tapi karena, apa ya, tekadnya sangat kuat, dia tetap jalani itu, dan lambat laun, akhirnya sudah bisa survive, ya. Nah, bagi pemirsa, terutama yang belum punya keinginan yang kuat, untuk syahadat, karena takut ini, takut itu ee, saya akan sampaikan berapakah nilai syahadat itu berapakah nilai seseorang yang semula kafir menjadi muslim ya. nah, kata-kata kafir, ini orang takut ya. dipikir orang islam itu kasar menyebut kafir, ya Padahal kafir itu kata yang lembut, karena dia adalah cuman ketutup. Ya. Beda sebutannya, sebutannya bukan domba-domba yang tersesat. Itu kan dibinatangkan. Kalau eh, kafir, kemudian mualaf menjadi muslim. Kafir itu cuman ketutup ya. orang yang menutup diri, orang yang masih tertutup hatinya belum mau menyaksikan belum mau bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan belum mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, cuman ketutup itu aja itu kafir uh, misalnya begitu ya, kata-kata kafir itu tadi itu sebenarnya Allah menutup lekan orang itu jadi arti kafir sendiri itu cuman tutup menutup tertutup ya kemudian tutup ini ketika seseorang menjadi lembut hatinya itu disebut mualaf bal mualaf Fakulu hati itu hatinya melembut yang semula ketutup keras kemudian dia melembut mualaf itu lembut setelah melalui proses mualaf ini kemudian telah syahadat namanya muslim nah, dia seorang yang berserah diri nah yang berserah diri ini disebut muslim kalau orang banyak namanya muslimin atau muslimun orang-orang yang islam orang-orang yang berserah diri ya. nah kembali pada topik yang tadi mau saya sampaikan berapakah nilai syahadat berapakah nilai seorang yang beriman dibandingkan ketika dia belum beriman ya. dalam salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan begini A'udzubillahimina syaitun Bismillahirrahmanirrahim Innalazina kafaru wa matu wahum kufar falayu qabala min at min ahadihim mil'ul ardi zahaban walawif tadabih ula'ika lahum azabun alim wama lahum minnasirin ini lengkapnya, s.a.w. nah, artinya satu persatu innalazina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir wamatu wahum kufar, dan mereka ini mati dalam keadaan masih kafir falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban balafif tadabi maka tidak ada, maka tidak bisa ditebus satu orang kafir ini tidak bisa ditebus dengan emas sepenuh bumi ya, bumi ini kalau dipenuhi dengan emas untuk menebus seseorang yang akan disiksa dalam neraka ya, yang akan disiksa dalam neraka kemudian ditebus pakai emas sepenuh bumi maka tidak akan diterima nah ya, saya ulangi ya Berapakah nilainya seorang yang semula kafir kemudian menjadi Islam? Ya yes, sepenuh bumi, emas sepenuh bumi itu pun masih kurang nilainya dibandingkan nilainya seorang yang beriman. Ya. Kenapa? Tadi dikatakan kalau ada orang kafir yang meninggal, masih dalam keadaan kafir, ini nanti kan akan disiksa di neraka karena tidak mengakui Allah Tuhan yang esa, tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusannya, maka dia akan disiksa di neraka. Nah, untuk menebus ini emas sepenuh bumi itu nggak nutut untuk nebus itu. Ya. falajuk bala min ahatih milul ardi zahaban bal yaftati ulaika lahum azabun alim orang-orang yang kafir yang tidak bisa menerima pensyahadatan ini lahum azabun alim bagi mereka-mereka mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih wa ma lahum min nasirin dan tidak akan ada yang mampu menolongnya Nah, jadi nilai seorang yang melakukan syahadat itu meskipun tidak ada wujudnya tapi nilainya adalah dia mendapatkan emas yang memenuhi bumi ini nilainya sebesar itu masih kurang lagi karena itu bisa ti tidak bisa untuk nebus seorang kafir yang akan disiksa nah, jadi bagi yang belum bersyahadat ini salah satu motivasi tidak ternilai harganya seorang yang belum syahadat dengan setelah syahadat ya. Ini. salah satu lagi ayat yang saya hafal hampir sama seperti itu A'udzubillahimineh syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim innaladzi Wa matu wa hum sama dengan ayat yang tadi ya innal lazina kafaru wamatu wahum kuffar ula ika lahum laknatullahi wal malai kati wa nasi ajmain khalidina fiha la yukhafafu anhumul azad walahum yunzorun ya, artinya kurang lebih begini sesungguhnya orang yang kafir yang tidak mau bersyahadat asyhadu alla ilaha dan mereka itu mati dalam keadaan yang masih seperti itu tidak mau bersyahadat ulaika lahum bagi mereka itu laknatullah laknatnya Allah Allah akan melaknatnya Ya, jadi dia sudah masuk ke dalam neraka dilaknat oleh Allah wal malaikah wal nasi jadi malaikat yang lewat di neraka itu juga mencaci maki dan melaknat orang yang kafir karena tidak mau bersyadat tadi ulaikallahum laknatullah laknatnya Allah wal malaika dan lat-latnya para malaikat wan ajmain dan orang-orang yang lewat neraka itu bahkan yang masuk neraka belakangan pun akan melaknat dia. Dilanat betul-betul oleh Allah, malaikat dan orang-orang bahkan yang masuk neraka pun melaknat itu. Khalidina <tuh -tuh> orang-orang yang kafir ini akan selamanya di dalam neraka. La yakhafu anhumul azab tidak akan diringankan seksa di neraka, itu untuk orang-orang kafir. La yukhaf fafu'anhumul azab, walahum yunzorud, dan mereka tidak akan diperhatikan, tidak akan ditunda-tunda lagi. Nah, itulah nilai yang perlu kita syukuri, bahwa seseorang yang bersyahadat, yang dari seorang yang kafir, yang tertutup hatinya tertutup mata hatinya kemudian menjadi seorang muslim dengan mengucap ashadu alla ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur rasulullah dia mendapatkan kekayaan mendapatkan nilai emas sepenuh bumi dan lebih dari itu satu yang kedua, orang yang telah bersyahadat itu dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu tidak akan mendapatkan laknatnya Allah, tidak dilaknat malaikat, dan tidak dilaknat oleh orang-orang yang masuk neraka juga. Wah, jadi, ini kita harus e, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu kita pada kejadian-kejadian yang belum terjadi, ya, karena Al-Quran ini memberitahukan yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan setelah kehidupan, kematian itu dalam kubur itu diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran, di akhirat nanti tentang timbangan tentang surga dan neraka itu, kita sudah diberitahu Allah subhanahu wa ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari roh kudus. Nah, roh kudus itu sebenarnya berasal dari Al-Quran. Jadi kalau ada Bebel pakai Roh Kudus, itu sebenarnya yang aslinya sana nggak ada. Makanya sampai sekarang Bebel ya itu nggak berani menunjukkan yang bahasa Yunani atau yang bahasa Latin, terus ada terjemahnya di sebelahnya ini nggak berani. Karena banyak hal-hal yang diambil dari Al-Quran nyomat, tanpa izin ngambil dari Al-Quran, dimasukkan ke dalam Bible, tapi nggak ada buktinya bahwa dia itu ada gitu, makanya nggak berani didampingkan nah, di dalam Bible yang kuno, dalam bahasa Yunani, Yunani, itu tidak ada huruf yang ketika dibaca berbunyi Allah, nggak ada, tapi dia ngambil dari Al-Quran masukkan situ namanya Allah dalam Quran ada, ada Injil. Ya. Injil itu dari Al-Quran. Tetapi Bebel ini menuliskan Injil. Nah, tetapi nggak berani menunjukkan aslinya yang Yunani ini, terus-terus terjemahnya ini, Injil. Karena nggak ada tulisan yang ketika dibaca berbunyi Injil. Tapi dia ngambil dari Al-Quran. Makanya nggak berani menunjukkan yang Tulisan aslinya gitu loh. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus itu adalah e, apa namanya malaikat Jibril. Itu tulisan dalam Al-Quran dimasukkan dalam bibel, Makanya bibelnya nggak berani menunjukkan yang aslinya karena ketika diterjemahkan nggak bakalan ada yang bisa bunyi Roh Kudus. Nah kalau Al-Quran jelas bahwa e, Wa e, Wa ajatun nahu kudus wa ataina Isa bin Maryam al-Bajinat dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam al-Bajinat ya keterangan-keteranan wa ayyadnahu dan kami Allah menguatkan Isa bin Maryam ini biru ruhil kudus, didampingi oleh roh kudus ya kata-kata ruhil kudus, roh kudus itu dari Al-Quran, inilah yang diambil oleh lembaga Alkitab Indonesia, dimasukkan ke Bebel terjemahan. tetapi aslinya apa? enggak <gak> ada yang bunyinya rohuludus -roh -roh -roh. nah ini, makanya ketika orang-orang uh, Eropa makin melihat Bebel mereka banyak yang keluar jadi ateis, kalau yang mengenal Islam terus masuk Islam yang didik di Indonesia juga gitu, tadi saya sempat cerita di depan karena dia mencari materi lagi nah, ternyata ajaran gereja itu dengan ajaran perjanjian lama itu sebenarnya kata-kata perjanjian lama itu menyakitkan orang Yahudi mereka itu namanya Torah atau tanah tetapi diambil oleh Kristen dijadikan Old Testament Ya, jadi kata-kata perjanjian lama ini kan sebuah kata-kata yang memang enggak pengen pakai tapi di, dimasukkan situ tapi enggak pengen dipakai enggak pernah disebutkan, dilupakan, dilupakan nah, tetapi ketika dibuka-buka oleh uh, seorang debater Kristen ternyata di situ, loh Islam ternyata yang melakukan apa yang dilakukan oleh para Nabi Rasul dulu nah akhirnya debater Kristen ini malah masuk Islam karena Islamnya yang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Alaihissalam salam ya Yesus Nabi Isa alaih salam itu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu gereja tidak melakukan itu Islam melakukan itu sehingga akhirnya debater ini terbuka hatinya berarti Islamlah yang melakukan apa yang dilakukan itu orang Islam pakai jilbab Bunda Maria kan pakai juga, tapi orang Kristen nggak ada yang pakai. Ya, dulu supaya memuliakan hari Sabat, hari Sabtu, tetapi gereja harinya di hari Minggu, padahal dulu disuruh di hari Sabtu. Nah ini akhirnya pendeta ya, gundah gulana, debater juga gundah gulana. Nah akhirnya dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang mulai masuk Islam nah ini termasuk juga para pemirsa yang ini salah satu pertimbangan saja barangkali ada yang bisa terbuka hatinya silahkan kalau masih menutup diri menjadi seorang yang kafir kafir itu menutup diri ya monggo saja kurang lebih begitu mungkin ada tambahan dari Tuan Guru ya. yang mau disampaikan kepada ya. Mbak Nami sehubungan dengan perkataan Yesus Kristus bahwa hukum Taurat itu kekal. Nah, saya hubungkan dengan Yeremia pasal 31 ayat, ayat 33 bahwa akan ada perubahan hukum yakni hukum Taurat Allah taruh, Allah gerakan taruh di dalam batin. Jadi Nah, ini termasuk hukum tertulis lalu berdasarkan ungkapan Rasulullah Paulus bahwa Ibrani pasal 10 ayat 16 hukum akan ditaruh di dalam hati nah ini menunjukkan bahwa ada Ru'aullah yang menguasai hati sehingga menunjuk merujuk hukum itu sendiri jadi tidak ada pembatalan hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika kita masuk Islam Kita mengikuti Yesus Bukan menjual Yesus Bukan meremehkan Yesus Tapi mengangkat Yesus Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus Dalam perjanjian baru Itu tertera dalam Al-Quran Dan apa yang dilakukan Yesus itu dalam perjanjian baru itu berdasarkan segala sesuatu yang tertulis dalam perjanjian lama. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus seperti Keluaran 3 ayat 5 sebelum berada pada suasana yang kudus. Ya, sekarang istilahnya suasana yang kudus itu baik Allah harus kita tanggalkan Alas. tali kasut atau sendal, sekali lagi keluaran 3 lalu pembasuhan, sebelum masuk ibadah kita basuh, itu terdapat pada keluaran 40 ayat 31-32 nah ini ada hubungan dengan rakaat rakat dalam doa salat lima kali se sehari nah, demikian juga Markus 11 ayat 25 pada saat salat kita berdiri Lalu Lukas pasal 24 1, itu ruku. Iya. Ada hubungan dengan berlutut. Dan Matius pasal 26 39 itu sujud. Nah, ini juga diajarkan oleh Yesus. Jadi sekali lagi ketika kita masuk Islam, Islam aslinya setia kepada Allah. Kita tidak mengabaikan Alkitab, justru kita Kristen sepenuh Muslim itu lebih Kristen daripada Kristen. <laughs> Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan mengikuti Yesus semua. Ya. Bertolak dengan perkataan tadi. Yesus disunat. Apakah Kristen disunat? Tidak mau mempraktikkan sunat. Dalam Bible Yesus disunat. Di Dan itu dilakukan oleh Islam. Nah, fakta yang ada tertulis dalam Alkitab Al ketika Yesus dimasukkan ke kubur pada saat dia wafat ini terangkan dia dibungkus dengan kain lapin putih, kafan itu namanya kafan, nah itu dilakukan oleh Islam, tapi kalau Kristen pakai broid, baju broid pakai jas dan sebagainya ya, ada peti dan sebagainya saya tidak meremehkan kepercayaan saya yang lama, sama sekali tidak meremehkan, tetapi saya hanya mengantar menunjukkan bahwa orang Kristen masuk Islam itu tidak salah sekali lagi tidak salah justru menyungging tinggi Alkitab ini. Lalu pada saat sahadat seperti Bapak telah sahadatkan di situ ada kata-kata Ashadu Allah la ilaha illallah Wa ashadu anah Muhammadan Rasulah Saya bersaksi bahwa hanya satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan. Namun kita melihat dalam Bible Dalam Bible disebutkan pada Yohanes Pasal 17 ayat 3 Nah disitu ada kata Allah yang asah dan Utusan, seperti apa yang Disebutkan dalam sahadat Ya Allah satu Satunya Muhammad sebagai utusan Jadi dalam Bible memang Beda tokoh, kalau dalam Arukan Muhammad, dalam kitab suci Yesus tetapi sama ada utusan ada Tuhan Yaksa mengenal kehidupan yang kekal mengaku Yesus satu-satunya dan aku Yesus satu adalah utusan Allah satu-satunya adalah aku Yesus utusan jadi ada kata Allah satu-satunya dan kata utusan nah ini yang kita telah lakukan tadi itu sebetulnya bermula dari kitab suci Segala sesuatu yang dilakukan oleh Islam itu bermula Dari kitab, torat atau sabur dan sebagainya Saya tidak perpanjangkan untuk uh, narasi tambahan ini Karena sudah jelas melepas Pak Ustadz. ya Sudah jelas Nanti kalau misalnya sesudah syahadat, Eh, sesudah selesai syahadat ini Maksud saya, sesudah syahadat ini Kalau masih ada pertanyaan silakan